Nah oke teman-teman sini saya sudah berhasil melakukan penarikan. Dan uang tersebut akan dikirim ke saldo dana kita. Dan selang beberapa detik ada notifikasi dari akun dana yaitu berhasil top up saldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang aplikasi penghasil saldo dana tercepat dan terbukti membayar. Oke teman-teman simak video ini sampai selesai supaya tidak salah paham. Dan saya juga nantinya akan memberikan contoh bagaimana melakukan penarikan dari aplikasi ini. Oke nama aplikasinya adalah Panda Bless. Dan langsung saja kita buka aplikasinya. Nah teman-teman ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Dan di aplikasi ini kita hanya diharuskan untuk bermain game dan nantinya akan dibayar ke saldo dana kita hasil dari main game tersebut. Nah, pada awal membuka aplikasi ini, kita langsung mendapatkan 94.964 koin teman-teman dan kita bisa mendapatkan koin ini dengan cara mengklik get yang ada di sini atau dengan kata lain kita harus menonton iklan dulu agar koinnya masuk ke dompet aplikasi ini. Nah setelah kita menonton iklannya secara otomatis akan masuk ke dompet koin yang ada di aplikasi ini teman-teman. Oke kita mulai lagi permainannya untuk mengumpulkan lebih banyak koin teman-teman. Oke setelah koinnya terkumpul kita langsung saja coba untuk melakukan penarikan apakah aplikasi ini terbukti membayar atau tidak. Nah untuk melakukan penarikannya kita klik dompet dana yang ada di atas ini dan di sini untuk metode penarikannya kita bisa menggunakan dana OPPO ataupun GoPay teman-teman. Kemudian untuk jumlah penarikannya juga mulai dari rp rupiah sampai dengan Rp7.280.000. Oke teman-teman jadi ternyata untuk melakukan penarikan mulai dari 145.600 ke atas Kita harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu agar uang tersebut masuk ke akun kita Contohnya di sini untuk penarikan 145.600 untuk tugas yang harus diselesaikannya itu adalah harus menonton 30 video Nah, 30 video di sini maksudnya adalah kita harus menonton iklan sebanyak 30 kali. Oke, di sini saya akan coba yang 50 rupiah saja seperti ini. Kita klik yang 50 rupiah, kemudian metode penarikannya kita pilih Dana dan setelah itu langsung pilih kas keluar yang bawah ini. Kemudian di sini kita masukkan nomor akun Dana kita. Jika sudah langsung pilih ya seperti ini. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil melakukan penarikan.